Kanan kiri gimana sih dong Halo guys, Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel Subscribe Official. Oke, jadi seperti biasa di sini saya akan memberikan recipe yang terbaru lagi, guys ya. Oke, kita langsung aja simak satu persatu presetnya nya ya. lanjut ke preset yang kedua ya oke okay, lanjut ke preset yang ketiga Oke lanjut ke preset yang keempat ya yes. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang kelima ya Oke lanjut ke persediaan yang ke-6 Kita mau gak jago, jago kan cuma ayam <laughs> Oke lanjut ke persediaan yang ke-7 ya Oke, lanjut ke episode yang kedelapan. Oke, okay, lanjut ke episode yang kesembilan, ya. Oke okay, lanjut ke persada yang ke-10, guys. Oke okay, lanjut ke persada yang ke-11 ya. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-12 ya. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-13 ya. Intro Oke, lanjut ke episode yang keempat plus.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 Oke, lanjut ke presiden yang ke-17. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-18 ya. Oke, lanjut ke bercerita yang ke sembilan Oke lanjut ke perset yang terakhir itu ke puluh ya. Oke okay, guys, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.